Ya, direkam ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan uh, materi masih materi tentang teknologi ya. Sesi kedua melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi ya. Uh, langsung ke hubungan antara kompleksitas teknis dan karakteristik struktural. Jadi Teknologi itu mempengaruhi desain organisasi, ya. jadi ketika kita memutuskan organisasi ini akan menggunakan desain organisasi seperti apa, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain salah satunya adalah teknologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Biri, ya ada uh, tiga jenis teknologi yang dipakai dalam organisasi sistem produksi. ya berarti ini organisasi produk bukan organisasi jasa ya. Nah, produk yang menggunakan teknologi. Ada yang skalanya kecil atau small batch dan unit produksi. Kemudian ada yang skalanya besar atau produksi massa. Ada yang proses produksi yang berkelanjutan. Itu jenis teknologinya itu tiga tiga jenis gitu Nah, kalau yang kecil tadi saya jelaskan oleh Pak Bedi, sebetulnya itu custom ya. Jadi, eh, kalau kita beli sesuatu, itu bisa sesuai pesanan kita. Itu adalah small batch eh, custom. Jadi, produknya itu satuan sesuai, <coughs> sesuai dengan permohonan dari konsumen. Sama ketika kalau kita beli karedok, ya, ke tukang karedok misalnya ya yang di kampung maka kita bisa milih jangan pakai ko, jangan pakai ini, cabenya dua, dan sebagainya. Tapi kalau kita beli ke restoran yang besar, kita nggak bisa nawar, nggak jangan pakai itu, jangan pakai ini, cabenya berapa biji, nggak bisa begitu. Paling misalnya pedasnya itu ada level-levelnya, misalnya level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, soal cabenya berapa itu tergantung dari uh, di restorannya, nah, analoginya seperti itu pembedaannya, ya. Jadi, kalau sebuah produk sudah uh, custom, berarti itu masih small. Uh, Artinya masih custom, berarti uh, masih small. Tapi, kalau kita udah nggak bisa uh, apa namanya, pokoknya kita terima jadilah produk ini. standarnya begini, jadi kita yang mengikuti mereka, berarti itu sudah produksi massal, ya sedangkan kalau yang berkelanjutan memang itu untuk beberapa proyek yang sifatnya lebih banyak misalnya kimiawi ya kemudian eh, barang cair atau gas atau padat yang kalau si teknologinya diberhentikan di stop misalnya mungkin akan merusak eh, produk jadi itu harus terus menerus di apa namanya Terus menerus di, dijalankan teknologinya um, Contoh analoginya ya Kalau kita punya kalau dalam pertanian Kalau kita punya hidroponik yang menggunakan listrik Itu kalau listriknya mati dua jam saja Itu mati tuh pohon-pohon semuanya Tapi kalau misalnya yang manual tanpa listrik Justru itu lebih apa namanya lebih lama, karena uh, kita bisa kasih air custom lah sesuai yang kita mau gitu ya. Jadi tidak tidak akan mati. Uh, contoh. Nah dalam hal pabrik kimia atau uh, gas dan lain-lain ya yang sifatnya teknologinya itu tidak boleh di tidak boleh berhenti tidak boleh mati listrik gitu. makanya kalau kalau uh, untuk teknologi teknologi itu, itu listrik itu dijamin harus tetap nyala kalau listrik mati misalnya langsung secara otomatis dengan uh, genset misalnya langsung uh, nyala karena kalau uh, mati satu jam saja misalnya berapa kerugian yang akan mereka tanggung untuk yang sifatnya uh, continuous process production ya. nah nah uh, dari tiga tadi ini unit produksi yang skala kecil kemudian yang ini adalah produksi masa yang skala besar ini yang proses continuous tadi ya nah jumlah level management dalam unit produksi itu hanya cukup tiga saja bisa ada manager, ada supervisor, kemudian ada staff level manajemennya bisa seperti itu yang produksi masa juga tidak bisa banyak-banyak misalnya bisa top management misalnya top management, middle management, kemudian supervisor, kemudian staff misalnya ya, ada 4 level. Nah yang ini bisa levelnya lebih banyak sampai enam level. Mulai dari top management, middle management, low management, supervisor, kemudian ada di bawah supervisor ada lagi kepala seksi misalnya ya, terus di bawahnya lagi baru staff. Nah, kemudian pengawas rentang kendali. Kenapa? Sebuah pekerjaan itu mesti diawasi. Kenapa? Karena pada dasarnya, um, walaupun memang tipe manusia itu ada dua ya, ada yang suka diawasi dan ada yang tidak suka diawasi. Tapi pada dasarnya, dalam hal um, menjamin kualitas produk itu harus ada pengawasan. Jadi harus ada supervisor biasanya. atau katakanlah law management ya kalau misalnya di top managementnya itu kita sebut CEO Chief Executive Officer ya. kemudian middle managementnya kita sebut direktur maka low management-nya kita sebut manager misalnya ya. nah di bawah manager bisa ada supervisor kemudian di bawahnya supervisor bisa ada apa lagi gitu, ya, sesuai dengan levelnya tapi biasanya setelah supervisor langsung start Ya, langsung pegawai Atau kalau di pabrik disebutnya buruh Langsung ke buruh Nah, kalau di unit produksi 23 buruh eh, Diawasi oleh satu orang Jadi satu orang itu kemampuannya hanya 23 Kalau di perguruan tinggi Namanya rasio dosen dan mahasiswa Seorang dosen itu hanya mampu Diperkirakan Mengawasi mahasiswanya, 30 orang, satu banding 30. Kalau sudah lebih dari 30, sudah sulit untuk mengontrolnya. Kalau di daring tidak kelihatan ya, karena kan di mute semua tuh. Yang di mute itu mungkin eh, berapa persennya yang betul-betul fokus memperhatikan. Sisanya mungkin ada yang sambil. Oke, gitu ya. Atau ngobrol sama teman di sebelahnya, atau mengerjakan pekerjaan yang lain, tidak bisa terkontrol. Tidak tahu lah. Kalau kalau masih 30 apalagi masuk semuanya di layar, masih bisa kelihatan. Dan misalnya kameranya dibuka, nah kalau sudah kameranya ditutup, suara diminyak, tidak jelas apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi rasanya dosen melihat itu aman-aman saja. Semuanya fokus memperhatikan. Misalnya. Tapi kalau di kelas secara luring kalau 1 banding 30 itu masih terlihat. Masih bisa fokus, diperhatikan semuanya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ada yang ngobrol, ada yang main HP, ada yang ngelamun, gitu. nah, kadang-kadang sudah tidak bisa terkontrol oleh dosen. Itu dalam uh, dunia akademik. Misalnya. Nah, Dalam uh, dunia manufaktur itu untuk unit unit produksi kecil 1 banding 23 nah kalau produksinya masa eh, artinya apa yang dikerjakan itu seragam itu bisa 1 banding 48 misalnya dalam satu unit itu dia hanya mengerjakan misalnya untuk ya hanya mengerjakan jahit kancing saja masang kancing misalnya ya. jadi semuanya masang kancing 48 orang itu masang kancing satu supervisor itu bisa Menangani 4, sampai 48 orang, jadi melihat, mengontrol uh, mutu dari semua pegawai yang sedang masang kancing, misalnya dilihat, oh ini sudah sesuai, sesuai, sesuai, misalnya. tetapi untuk proses continuous itu tidak bisa banyak banget. Itu satu banding 15 karena tingkat resikonya lebih tinggi untuk yang bahan-bahan yang, uh, bahan kimia atau uh, apa namanya gas dan sebagainya itu resiko lebih tinggi sehingga pengawasan harus lebih lebih banyak. Mm. atau misalnya pembuatan alat-alat berat gitu ya. uh, kebetulan ada ibu kerjanya di Jepang sebagai supervisor pabrik alat-alat alat-alat berat ya atau alat-alat uh, biasanya alat, bukan hanya alat berat. Nah, bukan alat berat, tapi pabriknya itu pabrik untuk onderdil e, mobil itu. Tapi e, ibu bagian ada ibu bagian supervisor mesin. Jadi kalau ada mesin yang rusak baru dia kerja. Jadi kerjanya hanya keliling, ngontrol mesin. Jadi yang dia lihat bukan, bukan orangnya, tapi mesinnya. Gitu. Jadi ada operator kan, ada operator mesin. Nah dia keliling mana mesin yang tidak bisa jalan misalnya. nah itu masih bisa di 1 sampai 15 ya, kalau lebih dari itu uh, mungkin tidak bisa terkontrol ini aturan kenapa kok bisa muncul angka-angka ini tentu saja berdasarkan hasil penelitian para sarjana terdahulu ternyata kemampuan orang untuk mengawasi itu ada batasnya ya. makanya kalau sudah hmm, kelasnya lebih dari 30 orang Ayah ya, Kalau di SMA misalnya Atau di eh, Sekolah eh, Pendidikan Dasar bisa 1 sampai 40 SMA, SMP, Kekatan Tapi kalau TK misalnya Kalau 40 orang mungkin sudah tidak tertangani Jadi hanya TK 1 banding 20 Nah jadi tentang kendali ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengawasi anggota organisasinya atau untuk mengawasi staff-staff yang ada di bawahnya, para pekerja yang ada di bawahnya. Kemudian rasio pegawai langsung dan tidak langsung. Yang langsung 9 ini banding satu. Jadi langsung tidak langsung tuh ada... Eh, ada pegawai yang memang langsung kata muka dan yang tidak tetap muka, gitu ya, yang tidak langsung bisa kelihatan. Nah kalau kalau misalnya pengarahan, ya, katakanlah pengarahan, ini bisa satu orang langsung, tidak langsung. Nah kalau ini harus satu banding satu, jadi tidak bisa eh, pengarahan satu ke lima orang, tapi harus satu satu satu-satu dilihat, gitu ya karena ini resikonya cukup tinggi. Kemudian ada rasio manajer dan pegawai. Ini manajer dan pegawai rendah rasionya, yang ini medium, yang ini tinggi, ya jumlah manajer dengan jumlah pegawai. Kemudian, level keterampilan pegawai di sini tinggi. Kenapa? Karena custom tadi sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, kalau di sini diproduksi masa rendah karena dia hanya mengerjakan satu keterampilan, jadi terus-menerus di keterampilan yang sama, jadi tidak membutuhkan keterampilan yang terlalu tinggi, gitu ya, di karena sesuai dengan... Tupoksinya. tupoksinya hanya masang kancing, seterusnya masang kancing. Kalau tupoksinya, dia menjahit bagian lengan, terus menjahit bagian lengan yang motong kain. Misalnya, Motong kain terus-menerus sampai menjadi ahli, sehingga level keterampilannya yaitu itu saja. Itu tidak membutuhkan level keterampilan yang terlalu uh, tinggi. Gitu ya. Nah, kalau di sini, level keterampilan tinggi. Kemudian prosedur formalisasi, formalisasi itu apa-apa harus berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur), harus berdasarkan uh, surat menurut misalnya ya. Nah kalau di unit produksi ini rendah, tidak semuanya harus prosedur tetapi kalau di produksi masa ini harus prosedur jadi tinggi. Nah di sini sebetulnya di uh, proses kontinu juga rendah prosedur formalisasi surat-menyurah dan sebagainya. Kemudian sentralisasi, artinya bahwa pengambilan keputusan diambil oleh pimpinan yang paling tinggi, CEO. Di sini rendah. Nah, rendah itu maknanya bahwa pengambilan keputusan itu tidak harus selalu oleh CEO, jadi bisa didiskusikan dengan staff atau anggota organisasi ya, mis karena ini kan levelnya cuma tiga misalnya ya pimpinan uh, katakanlah manajer, kemudian ada supervisor, ada staff. Nah di level ini bisa uh, ketika misalnya ada pesanan maka bisa dibicarakan langsung uh, musyawarah ya, jadi tidak harus tidak top down, jadi semuanya dimusyawarahkan. So, kalau ini tinggi artinya semuanya harus sesuai uh, instruksi dari atas. Nah, ini ini custom juga sebenarnya. Dia uh, namanya uh, pengambilan keputusan bisa dibicarakan antara pimpinan dengan uh, anggota organisasi terutama karena masalahnya mungkin akan berbeda-beda antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Masalahnya ditangani ya. Jadi di sini pun e, sentralisasi rendah kemudian jumlah komunikasi perba komunikasi perba itu adalah komunikasi langsung ya ini tinggi jadi lebih banyak lisannya ini rendah ini tinggi kalau jumlah komunikasi tertulis artinya menggunakan laporan kemudian e, surat permohonan dan sebagainya komunikasinya tidak secara tatap muka langsung atau tidak tidak secara lisan di sini rendah. Nah di teknologi masa tinggi di proses kontinu rendah. Kemudian struktur kerja struktur kerja ini di unit produksi itu sifatnya organik di produksi masa mekanik organik. Nah mungkin uh, ada yang masih ingat dengan pendekatan mekanik organik? Akan saya refresh dulu, ya. Berarti, harus melihat kepada materi yang pertama tentang pendekatan organik dan mekanik. nah di materi pertama itu ada Nih, pendekatan organisasi mekanik dan organik. Nah, mekanik itu maknanya adalah: kalau lihat dari dimensi kontekstual, maka lingkungannya dia pasti. Lingkungan pasti itu artinya sudah bisa diprediksi stabil. ya. E, misalnya, kalau masyarakat itu nggak akan tiba-tiba demonstrasi lah, atau kalau burung itu buruhnya damai, tidak akan tiba-tiba mereka demonstrasi. Ke, masuk ke lingkungan juga pasti, nah kalau yang organik ini tidak pasti bisa jadi dalam uh, saat ini posisinya masih damai besok bisa jadi perang ya. atau bisa jadi terjadi demonstrasi komplain dan sebagainya ini karakteristik dari lingkungan, pasti dan tidak pasti organik tidak pasti karena mekanik ini pasti teknologinya di sini rutin Ya kalau rutin itu produksi massa itu datang termasuk rutin ya Nah, kalau organik tidak rutin, ini bisa small batch, bisa juga continuous, process continuous di organik. Nah, ukurannya di mekanik itu organisasi itu ukurannya besar, artinya besar itu pegawainya cukup banyak, cabangnya banyak, kegawainya besar lah. Ini kecil, contoh misalnya di sini giant lah ya, kalau dalam hal perbelanjaan misalnya. Giant besar nah Indomaret kecil misalnya ya nah kalau kalau eh, kecil kalau terjadi sesuatu tidak resikonya tidak terlalu banyak tapi kalau besar misalnya tiba-tiba ada mogok buruh atau mogok pekerja misalnya resikonya cukup besar kemudian tujuannya pun berbeda mekanik itu efisiensi organik itu efektif itu dari dimensi kontekstual kan? ada lingkungan teknologi ukuran organisasi tujuan organisasi dan budaya organisasi di mekanik budaya organisasinya ke individu pegawai itu sendiri tapi organik teamwork dia ya, tidak bisa ya bisa bekerja sendiri saja tapi harus apa namanya keberhasilan itu dihitung berdasarkan keberhasilan tim. Kemudian internal outcome jadi struktur yang berada di dalam internal organisasi itu sendiri ya strukturnya di sini fungsional di sini desentralisasi di organik artinya masing-masing bawahan atau bagian punya kewenangan untuk mengambil keputusan sedangkan fungsional di sini sangat sesuai dengan fungsinya masing-masing pengambilan keputusan ada pada level pimpinan tertinggi. Ya. Mekanisme kontrol di sini birokrasi, di sini clan. Kemudian komunikasinya di sini menggunakan sim formal, sistem informasi manajemen secara formal, di sini face to face. Kemudian inovasinya ini tidak rutin, tidak terus-menerus infrequent, yang di sini frequent, terus-menerus. Hubungan antar departemen di mekanik itu kerjasama di organik itu konflik yang dibangun kemudian pengambilan keputusan secara analisis rasional di sini trial and error jadi trial and error coba aja nanti kalau gagal coba lagi gitu ya kalau di organik nah kira-kira seperti itu untuk melihat sistem organik dan non organik sekarang kita kembali ke kembali ke nah, berdasarkan itu nah, berdasarkan itu bahwa unit produksi itu organik ya Berarti skalanya kecil uh, dalam hal ukuran da, Kalau uh, produksi masa, teknologi produksi masa maka organisasinya itu terjadi pada organisasi dengan skala besar. Ya. Nah karena itu in, di sini harus stabil. Tidak boleh, uh, apa namanya, tidak memberi ruang kepada inovasi terlalu banyak. Jadi beda dengan di unit produksi dan proses continuous itu dia butuh inovasi yang sangat terus-menerus, yang rutin. Ya. Nah kalau ini infrequent kan tadi tidak rutin. Jadi kalau misalnya ada inovasi mesti dibicarakan dulu, dicek dulu, dianalisis dulu, gitu ya e cocok atau tidak dan sebagainya. E ada survei pasar dulu karena di sini harus apa namanya. E harus stabil begitu dia goncangan sedikit maka kerugian banyak untuk yang organisasi mekanik ini ya karena ini organisasinya ukurannya besar sehingga teknologinya menggunakan produksi massa misalnya seperti pabrik aqua ya kalau kita mau beli uh, aqua galon misalnya katakanlah untuk universitas kan butuh banyak tuh misalnya 20 itu tidak bisa langsung ke pabriknya, langsung tetap aja harus ada mekanisme kepada e, distributor, agen gitu ya. Ke agen, agen nanti ke distributor-distributor baru ke pabrik, jadi tidak, e, tidak bisa mekanisme langsung. Kenapa? Karena e, jalurnya itu sudah sudah pasti gitu. Nah kalau kalau distributor kan sudah ada kontrak misalnya setiap harinya itu mengambil aqua galon berapa berapa botol, misalnya berapa unit ya. dan kemudian ke agen. Walaupun misalnya uh, ini cukup besar lah, 20 menurut kita ya, tapi menurut organisasi itu masih kecil ukurannya. Sehingga tidak bisa dilayani langsung. Beda dengan kepada uh, unit produksi yang masih kecil misalnya. Jadi bisa langsung pesan. Gitu ya, uh, Dan bisa bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini melihat kepada struktur kerjanya juga, jadi ada organik, mekanik, dan organik. Ya, nah, selain yang teknologi yang tadi, ada yang disebut dengan komputer integrated manufacturing, jadi komputer yang terintegrasi dengan proses produksi organisasi tersebut. Nah, kom Ada yang disebut dengan komputer aid design atau CAD. Komputer ya. ini digunakan untuk membantu menggambar, mendesain, dan insinyur, ya. desainer memandu komputer untuk menggambar konfigurasi pada screen termasuk dimensi dan komponen detail. Kemudian ada yang disebut dengan komputer aid manufacturing. Ini mengontrol mesin, meng material, pabrik, produksi, membuat produksi lebih cepat dari memproduksi satu produk ke berbagai produk. Jadi kalau eh, yang pertama itu khusus untuk menggambar sesuatu, biasa digunakan oleh insinyur, yang tapi yang kedua ini memang komputer yang mengatur semua proses produksi di dalam sebuah pabrik atau organisasi ya. Kemudian ada yang disebut administration automation (komputerisasi akuntansi), kontrol inventaris, latihan, dan lain-lain. Nah hampir semua organisasi saat ini, ya, hmm, terutama organisasi yang besar, itu sudah menggunakan komputer integrated, integrated nano factory. Jadi sudah terintegrasi semua dengan komputer, walaupun ada yang sepenuhnya melalui komputer karena melalui teknologi, ada yang masih hibrid. Nah, eh, posisi misalnya seperti Universitas Juanda. Sekarang, eh, mahasiswa sudah punya virtual account. Mahasiswa sudah bisa mengecek tagihannya sendiri. Nah, kemudian kalau tagihan sudah kelihatan, bisa bayar langsung melalui virtual account secara otomatis. Harusnya ya secara otomatis langsung terbuka si akadnya. Nah persoalannya kita sebetulnya kita harusnya sudah otomatis tapi masih harus menyampaikan kepada bakwa saya sudah bayar loh misalnya atau menyampaikan kepada fakultas saya sudah bayar tolong dibuka si akadnya untuk isi KRS misalnya ya. Begitu KRS diisi, nah itu langsung terintegrasi ke PDDT. KRS diisi di si akad. Kemudian di pdp harusnya sudah terintegrasi langsung. Nah, persoalannya masih kita masih ada unsur manusia, jadi masih hibrid, masih uh, sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan manusia. Kesalahan seperti apa salah ketik nama, misalnya ya uh, salah ketik apa ya salah ketik nama itu yang paling paling apa, sering dulu. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan tidak ada. Tapi tidak ada salahnya. Kalau mahasiswa pun mengecek. Nama saya di PDDP ada enggak? Benar enggak namanya? Karena kalau misalnya di PDDP salah nama, ijazah sudah, ijazah sudah keluar begitu mau kenaikan pangkat. nih Namanya dicek tidak ada. Dia bukan lulusan Universitas Juhanda, gitu Karena tidak ada dicek namanya. Ternyata salah ketik misalnya huruf. Hurufnya beda satu harusnya Abdullah L-nya dua ini Abdullah L-nya satu bisa nah, itu kan bisa juga fatal untuk masa depan ya. Nah kalau sudah komputer integrated manufakturi harusnya itu semua berjalan sesuai dengan uh, komputer ya. tapi komputer juga kan dioperasionalkan kan oleh kan, manusia misalnya tadi ya dari si akad ke PDDikti kemudian ke LMS. Begitu si akan terisi, PDDikti terisi, maka LMS harus dibuka. Tetapi mungkin sekarang masih harus dienroll. Nah, entahlah apakah sudah otomatis misalnya begitu Anda ngisi eh uh, mengisi apa namanya? KRS, maka LMS sudah langsung terenroll. ini masih belum ya masih harus dimasukkan oleh Pak Beri namanya ke LMS kalau namanya tidak ada tidak bisa masuk ke LMS dia bisa habisnya di LMS tidak bisa ujian di LMS misalnya nah itu uh, suatu hari itu harus harus terintegrasi jadi, itu yang disebut dengan computer integrated management jadi administration automation semuanya sudah menggunakan uh, SIM sistem informasi Management baik dalam hal misalnya pembuatan surat kemudian dalam surat apapun lah ya dalam hal proses produksi nah kalau komputer integrated manufacturing bisa juga bukan hanya pada organisasi produk organisasi jasa pun bisa menggunakan komputer integrated manufacturing nah komputer integrated manufacturing dengan aktivitas nah, ini harusnya bisa menjadi sebuah sebuah teknologi yang terintegrasi dalam sebuah organisasi mulai awal dari katakanlah jadwal produksi dan kontrol dibuat kemudian instruksi mesin perbaikan mesin pesanan konsumen operasi, pengapalan, ya, biaya akuntansi, perjanjian personel, tagihan material, inventaris, perantaraan, desain produk, ini semua dilakukan oleh komputer. Sudah diintegrasikan semua ke dalam komputer, kerja dua. Jadi sehingga e, keberadaan manusia tidak terlalu banyak. Nah kalau di kita kan masih banyak manusianya ya, padat karya jadi orangnya banyak mesinnya sedikit kalau di e, luar negeri mesinnya banyak orangnya sedikit bahkan di dalam pertanian ya, ada petani petani itu menggarap e, kebun kentang 100 hektar kebun kentang itu hanya oleh dua orang bapak sama anaknya di kita kan garap satu petak sawah ya satu petak nggak nyampe se hektar misalnya um, berapa ratus meter lah katakan itu butuh banyak orang. Nah, kalau di sana enggak hanya cukup dua orang aja kenapa karena semuanya sudah menggunakan teknologi. Misalnya um, ketika saya tanya ya ke petaninya kebetulan tahun 2013 Ibu berkesempatan um, mengunjungi Petani kentang di Dronten, Belanda ya, Netherland. Nah dia jawab gini, e, saya kalau jadwalnya liburan tetap liburan, hanya, tapi kalau kalau kebun saya ternyata butuh air, saya tinggal cek di komputer itu, atau cek di HP, nggak usah di komputer, di HP kan cek, dipijit e, misalnya HP terlihat CCTV gitu ya, oh ternyata kentang saya sudah harus disiram air di ke nomor satu nomor di dalam HP langsung ini air uh, berkebaran di mana-mana jadi teknologinya sudah bisa menggunakan uh, HP jarak jauh. Nah dulu ada bukan dulu tahun 2017 atau 2018 ya 2018 ada uh, mahasiswa Universitas Jwanya melakukan penelitian tentang Uh, kontrol air hidroponik jadi air dan air dan nutrisi untuk pohon hidroponik tapi dia bisa menggunakan handphone nah, penelitian ternyata masih seunida juga sudah cukup itu hanya masih dalam penelitian skala kecil jadi uh, selama, selama ada internet ada wifi dia bisa kontrol dari mana saja, cuma belum menggunakan CCTV, gitu. hanya bisa dilihat dari e, indikator. Bisa, oh ini airnya sudah turun, itu kelihatan tuh di aplikasinya. Jadi dia bikin aplikasinya sendiri, nah, kemudian e, dipijitlah tombol sehingga airnya nambah. Tuh. Sehingga si tanaman hidroponiknya bisa terairi kembali. Jadi dalam skala yang sederhana sebetulnya mahasiswa Unida juga sudah sampai ke titik itu ya bahwa eh, sudah bisa merancang teknologi yang semacam itu. Hanya kita belum diaplikasikan nanti dalam penelitian skala kecil. Nah kalau di luar negeri itu sudah diaplikasikan dan sudah eh, menjadi apa ya daya hidup. Kenapa? karena membayar manusia itu lebih mahal daripada membeli mesin, jadi mereka lebih suka udah pakai mesin saja gitu semua tuh bisa di, dikerjakan oleh mesin. Kalau mau nanam tinggal pijit tombol, semua mesin bergerak. Kemudian kalau mau panen juga tinggal pijit tombol, semua um, mesin yang mengerjakan. Gitu. Nah kalau digunakan oleh manusia um, memang mungkin mesin itu mahal ya, tetapi untuk membayar gaji manusianya juga cukup mahal gitu ya untuk di luar negeri. Jadi gajinya mahal, kemudian harus kena pajak, pajaknya juga cukup mahal. Di beberapa negara di Eropa saya tidak tahu kalau di Belanda berapa persen pajak ya. Tapi kayak di negara-negara Skandinavia, Finlandia, Swedia gitu ya itu pajak itu sampai 40% dari gaji. Kalau di kita kan pajak 15% ya. Pajak penghasilan PPh 21 itu 15%. Kalau di Indonesia. Nah, kalau di Finlandia itu sampai 40%. Si penghasilan pajaknya. Nah, hmm, belum penghasilan pajak badan. Apa namanya? Pajak badan itu si punya yang punya perusahaan atau yang punya kebun itu dia juga harus bayar dia selain membayarkan pajak dari si pegawainya, kemudian pajak badannya juga dia harus bayar, jadi jadi besar biayanya. Jadi menurut mereka lebih menguntungkan kalau menggunakan mesin. Sehingga yang disebut dengan komputer integrated manufacturing itu di negara-negara maju ini sudah dijalankan secara utuh. Nah di kita masih uh, hybrid ya, ada yang sudah pakai Sistem informasi komputer ada yang masih belum, misalnya um, Dikti sekarang sudah mulai ada yang disebutnya Sistem Sistem Sistem Informasi Kepegawaian ya um, untuk dosen. Kemudian ada Simulitabmas, ada Sinta, ada apa namanya lagi Arjuna, dan macam-macam lah ya buat oleh Dikti untuk diisi oleh dosen dan universitas. Nah di universitas sendiri misalnya masih uh, ada yang menggunakan manual, misalnya dalam hal sistem keuangan, kepegawaian misalnya selain ada yang dari BTP, nah yang ditanya masih uh, masih belum terintegrasi. Bu, uh, untuk ini yeah. mau habis pindah yang... ke pindah ke link yang berikutnya menit lagi. pindah ke mana, ben? Link berikutnya, Bu. Sudah saya jatuh, Bu. Oh, satu menit lagi? Iya. Nah. Link menit lagi. ketiganya sudah saya siapkan. Kita cukupkan segini dulu, nanti nyambung lagi. gitu. Ya, Bu. Ada link berikutnya kalau mau lanjut lagi. Nyambung lagi ke link berikutnya. Baik, nah, ya. Sudah saya share juga di grup. Nah, ini hubungan bu. dengan teknologi. Tapi, nunggu sampai Nah, ya, di sini standarisasi. Di...